Menemani santai malam kalian saat ini pembawa akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar baik dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Billar. Untuk kabar pertama diawali dengan info dari Dangdut Akademi Indosiar mengenai acara DL5 Top 24 malam hari ini Persahabat yang welcome to 24. Untuk pengisi acara Persahabat ya di malam hari ini yang pertama Dimulai dari juri, itu ada Papa Vildan, Reza Zakaria, Nasar, Saima dan Dewi Persik Untuk host yang bertugas malam hari ini ada Rara, Ruben Onsu, Irvana Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, dan Jirayud Itulah pengisi acara untuk malam hari ini persahabatnya di acara D 5 Welcome to 24 Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Halo Dangdutters, sudah pada siap menyambut peserta terbaik top 24 malam ini kan? Pastikan kamu nonton ya, karena bakal ada kejutan spesial buat Dangdutters semua. Eits, jangan lupa, siapin cemilan dan minuman ya, biar makin enjoy nontonnya. Saksikan konser Welcome Top 24 di Akademi 5 malam ini, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar. Itulah info... Yang tentunya diberikan langsung oleh dangdut Akademi siar malam hari ini bakal ada acara welcome top 24 di indosiar. Tentunya warga konoha selalu menunggu dan selalu menantikan Leslie dan Rizky Billar yang tampil di indosiar. Mudah-mudahan persahabat ya idola kesayangan kita bisa tampil kembali di atas panggung indosiar dan selalu memberikan kejutan spesial bahagia buat kita semuanya. Selanjutnya persahabat disimak juga, persahabatnya ini ada tentunya cidukan vitamin yang sangat luar biasa diunggah oleh Ibu Riana Sari Arinal, Ibu Gubernur Lampung, persahabat, ya memposting foto bareng Les Lar. Ini momen semalam saat meeting bareng persahabatnya, insya Allah idola kesayangan kita emang selalu bikin self -op. Apalagi bersahabat ya, mereka duduknya, aduh, sweet banget ya Pasti nih, satu piring berdua nih <laughs> Ini cute banget ya, Masya Allah Doakan yang terbaik ya, untuk Leslar Apapun proyeknya, apapun yang dilakukan Semoga lancar dan sukses, amin Tentunya kita lihat bersahabat ya potret Lesti dan Ibu Arinal Masya Allah banget ya Kita selalu bangga Leslar dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang hebat di postingan ini pun ada kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Riana Anak-anak ibu sayang, Masya Allah, anak-anak ibu sayang Lesti emang bener-bener sudah diangkat jadi anak persahabat ya oleh Ibu Riana Masya Allah, semakin kagum dan bangga dengan sosok Lesti yang selalu rendah hati Yang selalu persahabat ya, etitudenya menjadi nomor satu, ini keren banget Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari akun Abang underscore L mengatakan, masya Allah Ta'barakallah sukses selalu, amin. Warbian semangatnya doa baik selalu diberikan dari orang-orang baik juga. Kemudian juga bersama kita lihat dari menantin Scarlett Junior 789 mengatakan, masya Allah Ta'barakallah sehat-sehat selalu bahagia selalu sukses selalu semuanya, amin. Begitu banyak doa baik yang diberikan untuk Leslor, mudah-mudahan doa baiknya diijabah, dan tentunya doa baiknya kembali ke yang mendoakan. Amin. Berikutnya, persahabat, disimang juga. Ini ada tentunya kejutan spesial yang kita dapatkan di ovo Leslor Entertainment saat Papa Bilar berkolaborasi nih, langsung bareng Kak Fadi Iskandar Ini ada momen tingkah lucu dari Papa Bilar, persahabat ya. Saat podcast bareng, Papa Bilar sibuk mainin gunting. Ini ada aja tingkah laku yang selalu bikin kita ketawa ngakak, persahabat, ya. Sampai Kak Fadi Iskandar aja bilang, ini nakal banget nih, Papa Bilar. Aduh, Masya Allah. Pokoknya happy melihat kegeas rekam, kekiutan dari idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga, persahabat, ya, di kabar selanjutnya. Ini ada tentunya momen spesial di Vlog Later Entertainment saat Papa Bilar tentunya photoshoot persahabat ya kita pastinya dibikin penasaran dengan hasilnya Wow gak sabar banget ya nunggu hasil foto dari Papa Abi. ini pasti keren banget kemudian juga persahabat ya bagaimana akan untuk dia menginfokan kali ini langsung dari star voting team mengenai polling voting di infotainment world 2022 lewat sosial media Instagram yang pertama di nominasi best couple di nomor pertama masih Tofu, persahabat ya, dengan voting total 735.405 votes. Dan Leslar berada di nomor 2, dengan voting 706.787 votes. Untuk kategori Georges Mom, Richis di posisi pertama, persahabat ya, dan Lesti berada di nomor 4. Dengan voting 72.484 votes Dan di kategori George's Dead atau Halilintar berada di nomor pertama Dan nomor dua ada Papa Bilar dengan voting 208.957 votes Untuk kategori George's Baby, Ryanza masih menempati posisi pertama Dengan perolehan voting 679.000 423 votes Al-Fatih berada di nomor 2 dengan voting 625.387 votes ini keren banget nih saingan sama Rayanza ya BBL dan untuk Celebrity of the Earth Raffi Ahmad Berada di nomor pertama dengan voting 173.116 votes Di nomor 2 ada Bunda Lesti dengan voting 120.432 votes Ini sosial media lewat Instagram, persahabat Dan kita lihat untuk sosial media lewat Facebook Best Couple, Topu di posisi pertama dan Leslar berada di nomor 2 dengan voting 52.818 votes untuk kategori George's Mom Lesti berada di nomor 2 dengan voting 11.826 votes Dan untuk kategori George's Dad, Papa Bilar berada di nomor 2 dengan voting 9.590 votes untuk kategori George's Baby, Rayanza memang masih menempati posisi pertama nih, persaingan dengan voting 41.558 votes, dan Al-Fatih di nomor 2 dengan voting 18.890 votes. Untuk kategori Celebrity of the Year, Lesti berada di nomor pertama dengan voting 13.875 votes. Itulah untuk voting di media sosial, lewat aplikasi Facebook ya. Terus persahabat untuk warga Konoha, kita semangat voting Leslar di Infotainment World 2022. Jangan kental semangatnya, ada waktu lima hari lagi persahabat ya untuk dukung idola kesayangan kita. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru dan kabar baik, serta kabar bahagia selanjutnya dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang ingin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.